Pada usia remaja, Jimi Hendrix pernah dua kali ditangkap oleh polisi. Itu karena dia kedapatan mengendarai mobil hasil curian. Kemudian polisi pun memberi dia dua pilihan, masuk penjara, atau masuk tentara Amerika.